Oh, lebih menantang. Iya, okay. okay. um. mau lebih yang menantang guys. Dan ya eh, boleh boleh bang, boleh. coba ini ya, lebih yang menantang. Woi apa kabar guys di hari ini semoga kalian selalu keadaan sehat ya guys ketemu lagi guys di Rifai Anwar 10 jadi untuk vlog kali ini guys aku ingin mengunjungi tempat wisata yang ada di kota Ponorogo guys dan saat ini aku juga lagi ada di kota Ponorogo dan tempat wisata ini di Danau telaga Ngebel guys seperti apa untuk danaunya ikutin aku ya guys ya so jangan kemana-mana check it out. Jadi sekarang aku sudah sampai dan tepatnya di Danau Telaga Ngebel guys dan aku sekarang udah ada di depannya, depan gapurannya di Danau Telaga Ngebel. Tuh lihat. Dan nanti aku mau masuk ke dalam guys di Danau Telaga Ngebelnya. Pokoknya ikutin terus ya. Let's go. sekarang aku sudah ada di dalam guys di tempat wisata Danau Telaga ngebel yang ada di Kota Maungko dan ini sudah ada di sekitar danau nih guys sini guys lihat nih guys untuk pemandangannya Danau Telaga ngebel guys ini ada naga ada patung naga guys ada patung naga dan di sekitar pinggir situ ada perahu-perahu guys perahu di pinggir danau jadi nanti aku mau nyoba naik perahu untuk melihat spot-spot yang ada di tenaga telagang beli ini guys kok pasti nya pasti ya dan aku juga mau nanya dulu nih untuk naik perahunya berapa? Dan di sini juga ada guys. Untuk naik perahunya, warna speedboardnya guys. Di tenaga bot, ada yang 60.000 untuk, untuk di tengah ya, atau di tepi 100.000 Ada juga untuk yang paket kan seratus lima aku mau itu nih guys. Nah, nah Halo bang, bang, eh, Saya mau naik kau tapi yang di tepi ya. Gini, ya bisa, bisa bang. Bisa ya, bisa. Di tepi. Yang mana nih perahunya? warna ungu pak. Warna ungu, wah. Red bull ya. Oke. Oke, buat petirnya tuh Ah, boleh ya. Nah, ya ini guys. Perahunya red bull. Ya. Warna ikutin terus ya guys ya. Kalau kali ini di danau telaga kembali. So, check it out. Jadi sekarang aku udah naik speedboat guys Bersama abangnya ini Abangnya nama siapa bang? Triono Oh abang Triono, Triono. Okay. Bang mau nanya sedikit dong boleh? Boleh di depan gak? Tampaknya. Boleh ya Bentar guys <tik> <tik> ya. Nah. Nah. Nah. Bang ini <tik> abang tahu gak Awal mulai dana ini tahu gak bang? kayaknya zaman dulu tuh -huh. ya kurang tahu tapi ya tahu sedikit tahu sedikit. kayaknya dulu itu, tuh ada sektor naga itu dia itu bertapa lah katanya bertapa. bertapa? itu melilit keliling gunung ya Oh keliling gunung? Nah, keliling gunung itu itu bertapa itu selama tiga ratus tahun apa 100 tahun mungkin? Oh. Tapi asal mulanya airnya gimana bang? Ceritanya naga itu jadi manusia ceritanya itu dia itu gunung itu kan nggak sampai buntut sampai kepalanya. Iya. Yeah. Kalau dia ini jadi manusia itu, terus dia tuh ngelarik lidahnya sampai uh -huh. ke buntutnya itu. Ekornya jadi ya. Ah. Jadi manusia ada manusia. Jadi manusia, hmm. jadi manusia dia yang darah. Kepit kayu di tengah-tengah telaga ini Kamu oh, di masih daratan, belum masih air. daratan Daratan warganya mungkin Makan daging dia, terutama kelaparan yeah. Jadi dia mau makan, mau minta masyarakat itu gak boleh uh -huh. Karena dia buat gembara itu, lidi itu di tanah, kasa uh -huh. Jadi barang siapa yang bisa cabut lidi itu Ya yeah dikasih apa gitu, apa aja dikasih katanya. oh dikasih apa aja dikasih ya. oh, gitu. nah, terus ada yang bisa ya. nanti dia marah tapi ya. lah di jadilah danau ini jadilah danau ini wow, oke guys itu sedikit cerita dari bang triono ya guys untuk awal mulanya danau telaga Ngapel. ya dan lihat nih guys untuk spot spotnya pemandangannya indah sekali ya dan nih guys di tepi-tepi, wah dingin. tapi bang saya tadi lihat di depan situ itu memang ada pemandian air panas. Oh, ah, ya? ada di kebun raya itu maju ada pemandian air panas. oh pemandian air panas. Ya. itu harus naik ya? iya harus naik. harus naik. Ya. mau pelan-pelan apa gimana? iya boleh. Mau, mau coba yang lebih oh lebih menantang, ini abang Bruno mau lebih yang menantang guys dan ya eh, boleh boleh bang boleh. coba ini ya lebih yang menantang, Woi <tun> Bang, sudah sampai, guys. Dan jangan lupa, guys, ya, like, like comment dan subscribe ya, guys. Terima kasih, teman ya, channel ini. So, like, video selanjutnya. Bye, bye Bye-bye, ya, bang. Terima kasih, bye-bye, bang. Bye, bye, bye. bye. bye. bye. bye.